Hai assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh jumpa lagi di warna grafika channel teman-teman eh, pada kesempatan kali ini saya akan eh, memberikan informasi tutorial eh, bagaimana memanfaatkan eh, sampah atau kertas-kertas yang sudah tidak terpakai menjadi Bahan untuk membuat kerajinan tentunya kertas-kertas e, banyak dijumpai di sampah-sampah rumah tangga, dan pasti semua rumah ada sampah kertas. Apalagi kalau usaha percetakan, ya, wah, bukan main pasti banyak kertasnya, dan itu terbuang percuma atau mungkin dijual dengan harga yang murah. Nah, kali ini saya akan... E, memberikan bagaimana caranya yang mudah untuk membuat bubur kertas ya bubur dari kertas sampah kardus sampah koran kita rubah menjadi uh, clay uh, atau semacam tanah liat ya seperti tanah liat tapi ini terbuat dari bekas koran-koran bekas atau kertas-kertas yang sudah tidak dipakai dan uh, nantinya itu akan digunakan untuk membuat kerajinan misalnya kaligrafi patung membuat patung membuat pot ataupun menghiasi dinding rumah teman-teman eh, jadi teman-teman ini udah mau lebaran jadi nggak usah ngecat dulu ya nah ini kalau kita lapisi dengan dengan clay dari kertas ini itu dinding-dinding yang retak atau yang sompel-sompel bekas paku atau bekas apa akan akan tertutup dan tentunya ini anti retak-retak loh kalau pakai semen eh, pasti retak-retak nah contohnya di belakang saya nah ini ini saya tempelkan dengan dengan ini dengan bubur kertas ya cukup cantik kaligrafinya juga di atas Jadi teman-teman bisa berkreasi Bubur kertas ini bisa nempel di media apa aja teman-teman ya Di triplek boleh, di tembok boleh ya Atau untuk penghias pot, untuk bikin kaligrafi, patung, topeng Nah itu nanti tergantung kreativitas teman-teman sudah mengerti kan jadi eh, apabila teman-teman suka dengan informasi-informasi dari warna grafika channel eh, mohon bantuannya untuk memberikan like subscribe dan juga eh, diklik loncengnya agar video-video terbaru dari warna grafika eh, akan hadir di halaman YouTube anda ya wabilahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu lagi